lama menunggu lama menunggu dengan rasa takut keringat mulai mengucur deras akhirnya keempat saudaranya itu datang menjemputnya apalagi bersama Arman dalam cerita misteri di video ini Arman sudah menyiapkan sebuah cerita kejadian mistis yang pernah dialami oleh seseorang dan Arman kembali menceritakan kejadian tersebut dengan ringkasan cerita mistis dan ini agar mudah dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua tanpa menunggu waktu berlama-lama yuk kita saksikan saja ceritanya kejadian ini dialami oleh seorang pria bernama sebut saja kita beri nama Doni Doni itu hendak melakukan perjalanan yaitu pulang ke kampung halamannya dengan mengendarai mobil kijang bak terbuka di dalam Perjalanan pulang kampung halaman Doni melalui jalan tol Untuk mempersingkat waktu ya Doni pun mengenakan petunjuk Yaitu dia memakai Google Map Jadi dia hanya melakukan uh, Melalui uh, hands, handset ya Jadi dia hanya mendengarkan saja Apa yang dikatakan oleh Google Map jadi di saat dalam perjalanan melalui jalan tol ia merasa ada kejanggalan, suara petunjuk dari Google Map itu mengarahkan Doni untuk keluar tol, tak hanya itu ia juga mengalami kejadian yang bikin kita merinding, jadi setelah keluar dari jalan tol di kaca sebelah kiri ada sosok perempuan yang mengetuk kaca tersebut tok tok tok tok tok. lalu si Doni mulai ada yang aneh dan saat itu juga dia merinding ketakutan di sekejur tubuhnya itu berdiri meremang semua bulu romanya sampai dia sebenarnya udah nyaris tidak konsentrasi karena rasa ketakutan itu ada yang mengetuk pintu tok, tok, tok mengetuk pintu di kaca jendela sebelah kiri dan dia pun tetap melanjutkan perjalanan. Setelah satu jam perjalanan, Doni berhenti lantaran mobilnya tak bisa berjalan. Karena mobilnya tidak bisa berjalan, dia pun akhirnya turun dari mobil dengan menggunakan lampu senter HP karena lokasinya itu sangat gelap ya sepi sekali tidak ada seorang pun yang lewat karena itu dia berpikir tadinya jalanan kan jadi dia keluar mama pakai senter HP dia pun bingung serta kaget dan baru menyadari bahwa dirinya berada di tengah area persawahan dia masuk melalui jalan hutan Doni merasa heran, kok saya bisa melalui jalan persawahan yang penuh batuan, ya batunya besar-besar dan juga sempit jalannya. Karena sebelumnya, ia merasa bahwa ia melaju sangat kencang dengan kecepatan 80 km per jam. Merasa ada yang aneh dan rasa takut pun mulai muncul serta bingung apa yang terjadi. Dia ya, buru-buru ya masuk ke dalam mobil tersebut. Dengan perasaan takut, dia pun menelpon salah seorang saudaranya untuk menjemputnya melalui serlock yang dikirimkan melalui telepon selulernya. Itu memakai HP dia serlock kepada saudaranya. Lama menunggu, lama menunggu dengan rasa takut keringat mulai mengucur deras akhirnya keempat saudaranya itu datang menjemputnya dan mereka semua terheran-heran dan menanyakan kenapa bisa sampai ke tempat ini dan nyasar melalui hutan persawahan dengan jalan sempit dan berbatuan ya beruntung sekali sebenarnya Doni dalam keadaan selamat saat nyasar ke dalam hutan, karena di sisi kiri dan kanannya banyak jurang yang cukup dalam menurut cerita warga setempat, di lokasi itu warga juga sering terjadi penampakan makhluk halus dengan berbagai wujud tak sedikit orang yang menyebut jika kejadian yang dialami Doni tersebut itu berkaitan dengan makhluk halus yang sering mengganggu di wilayahnya. Memang terkadang sesuatu yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Jadi pesan dari cerita ini adalah, jika kita hendak pergi melakukan perjalanan jauh, Jangan lupa kita berdoa, mohon perlindungan dan dijauhkan dari segala tipu daya setan yang menyesatkan. Sebenarnya kisah ini terinspirasi dari cerita dan pengalaman yang pernah ada dan banyak terjadi di masyarakat. Langsung saja, Arman pamit dan undur diri dan akan kembali dengan kisah-kisah mistis selanjutnya.